Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi Tapi dalam bait-bait sejak ini Kau takkan kurelakan sendiri Pada suatu hari nanti Suaraku tak terdengar lagi Tapi diantara larik-larik sejak ini Kau akan tetap kusiasati Pada suatu hari nanti Impianku pun tak dikenal lagi Namun di sela-sela huruf sejak ini